Oke okay guys, kita kembali lagi di channel kesayangan kita nih ya guys ya. Kita bermain lagi di sini di game pragmatik Sweet Bonanza guys ya. Bobolnya 101 nih guys ya. Oke, okay, kita langsung gaskan aja 6.000. Kita pakai pola pertama itu kita pakai quick 50 ya. Di sini seperti biasa kita bakalan bongkar lagi slot gacor hari ini ya. Trick Bonanza hari ini ya. Semoga kita dapat profit dengan pola yang kita pakai nih, 50 quick langsung di sini. Uh, Pakai double bed, bait. bed lumayan. 6 k langsung kita langsung main bar-bar ya. Mudah-mudahan dapat tercecer. Kalau kita berharap perkalian nggak mungkin. Bonan ya guys ya, nggak bakalan dapat guys ya. Oke, okay, dan seperti biasa di sini sambil nunggu lollipop 4 nya turun. Boleh dong, yang udah join disini, di share-nya, Like nya juga jangan lupa ya. Kalau mau komen tinggal komen ya. Yang baru join live uh, atau konten kita nih, ke channel kita ini, boleh dong. Di subscribe dulu Nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya Oke okay. di sini sisa putaran Dari 50 tinggal 35 Udah 15 putaran Saldo kita masih terbilang aman sih Masih tipis kurangnya ya Nah di sini semoga aja ya 50 quick ini kita dapetin free spin ya Atau scatter garisan Kita pencari skater garisan Jadi kita harus main sabar guys Kita optimis nggak boleh pesimis kalau emang jatuhnya kita dikasih, kita bakalan dapatnya. Tapi semoga dapat lah ya, guys. Semoga dapat, semoga dapat. Dua berdua lagi. Saldo tinggal tiga buset. Turun ya, guys ya. Oke, okay. ini ada lollipop dua. Pecahannya kurang. Pisang anggur. Oke, okay. lollipop satu turun. Masih belum dikasih. Lollipop 4 satu atau dua biji terus ya. Pisang apel. Manggis, anggur. Oke, okay. nice. Lumayan ya Lagi-lagi gocap Turun lagi Turunnya cepet Naiknya lambat ya Ah ini dia ya Akhirnya yang ditunggu Dapat F-spin pertama nih ya Semoga hasilnya langsung bagus <tuh> Semoga hasilnya langsung bagus ya Oke untuk dia awal-awal Kali 3 Pemecahannya ya Oke lumayan ya. Spin pertama Kali 3 lumayan Spin kedua nggak connect Spin ketiga nggak connect Waduh Connect dong Wah, Alas ya boy buset kakak konek. nah, cakep semangka jadi ungu, anggur pisangnya banyak banget 30.000 ribu, jadinya sakit disini ada 10 ribu 4 per, 4 per 25 coy. nah, nice sebalik langsung dikasih sensasional mantap nih, 793 ribu cakep, meledak langsung guys tempat tonal tinggal nambahin untuk beberapa lagi nih ya eh, target ekspetasi 300.000 ribu lagi yang mudah-mudahan ya, Mudah -mudahan, ya. Oke, okay, dapat naik nice, 100 ribu. 100 ribu ya. Jadi di sini satu saldo kita hampir 900 ribu ya. Sisa putaran tinggal dua lagi, mudah-mudahan bisa connect. Oke, okay, anggur. Ya, kali lima doang ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita dapat yang bagus nih ya. pertama, mantap. 900 ribu, cok. Hmm, modal 100 ribu, kali lipat udah lumayan juga ya. Yaudah kita gaskan terus di sini. Sisa putarannya tinggal beberapa lagi nih bisa Tinggal 11 putaran lagi kita gaskan aja, cuy. Kita udah dapat profit yang lumayan juga nih guys ya. mudah-mudahan di sini bisa dapet tembusin 1 juta ya. Mudah-mudahan ya dapat free lagi atau enggak dapet dapat enggak apa Atau tetap juga boleh ya. Kalau 50 coin di awal. Kita dapat free spin, ya, pakai double bet, bet 6000 ya. Oke lollipop 2 Lollipop 2 lagi Spam 2 kali langsung ya guys ya. Cantik nih 935k 1 putaran terakhir Di bettingan 6k ya 50 putaran sama ya. Oke gak dapet guys Sisa 932 ya Sisa 932 yaudah lah Udah cukup ya Kayaknya gak bakalan mau naik Di 1000 atau 1 juta yaudah lah Disini aku turunkan bednya jadi 240 Kita kasih bola kedua yaitu 30 quick ya guys ya Yaudah amin santai aja ya Kayaknya berat banget untuk ngepein 1 juta Kita jangan nafsu Karena udah cuan juga di sini ya Karena udah cuan ya guys ya Kita gaskan ya guys ya Gas 30 quick guys ya Sisa putaran di sini kita main amalan aja guys ya Kita amalanin aja lah 900 ribu lumayan ya guys ya Seminggal lipat dan cukup juga ya Modal 100 ribu pakai quick spin 50 kita dapat free spin Dikasih cuan dikasih 3 terisinya 700-900 sampai, sampai ribu ya mantap Tadi kita cuan 800 ribu dalam main lah ya Kita main santai karena di sini tujuan kita menang ya guys ya Kalau emang nggak mau lagi tadi udah kita paksain Habis sampai habis putaran 50 quick Nggak dapet ya udahlah jadi jatah kita cuma segini ya udah Kita main santai ya guys ya Nah gitu guys ya cara mainnya ya guys ya Kalau emang nggak mau naik lagi jangan dipaksain karena nanti kejar target Jadinya rungkat lagi Mending main save Kita masih gitu Save Atau masih mau putar Turunin bednya bed paling kecil Kayak saya ini guys ya Oke okay. <tuh> Sisa tiga putaran lagi nih ya Sisa 3 putaran 9,29 Oke okay, Mantap Masih aman banget ya Kita main di bettingan kecil ya guys ya. Paling kecil 250 perak Pakai double bet ya 30 quick Berarti polanya udah jalan dua kali nih ya 50 per 30 Kayaknya ini bakal kota main lagi ya Kita bakal tambahin lagi hmm, Oke okay lah 30 quick terakhir lah ya Boleh lah ya 30 quick terakhir nih Kita lihat Kita lihat berarti totalnya 60 tambahnya ya 30 per 30 quick semua guys ya 50 quick, 30 quick Dan 30 quick lagi ya Intinya disini kita profit Dikasih cuan Yaudah kita langsung simpan disini Habis 30 quick ini kita kabur alias WD aja coy ya Dan makasih banyak untuk kalian bosku yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir Dan nonton dari awal sampai akhir maksudnya guys ya Yang udah bantu share-share sama like thank you banget juga Yang belum di share-share sama like dong Semoga kalian bisa dapetin profit seperti saya Menggunakan pola trade dari saya atau pola guys sendiri Intinya kalau mau men mencari skete gratisan itu harus sabar guys ya Dan terlepas dari itu semua ya guys ya Seperti biasa di disini di sini cuma sekedar hiburan semata, tidak untuk ditiru, tidak untuk dicontoh, dan tidak untuk dijadikan mata pencarian ya guys ya. Dan kalau ingin bermain, cukup pakai atau menggunakan dana kenakalan. Ingat ya guys ya, dana kenakalan aja guys. Kalau sumpah marungket, jadi nggak kepikiran banget. Oke, okay. mantap Sisa berapa lagi nih? Sisa 6 putaran lagi ya. Oke, okay makasih banyak untuk kalian bosku. Thank you banget. Kita bakalan jumpa lagi di next konten Ya guys ya, semoga kalian semua saya terus guys oke di sini aku akhiriin dulu salam channel seasonal dan bye bye thank you guys ya